Oke, kembali lagi, masih di game voodoo, tentunya Bush M.O. yang kemarin. Sekarang kita akan selesaikan challenge, the on the lava obstacle. Di level kali ini, dengan pertarungan di atas lava wall wow, sangat menegangkan. Kali ini ada yang lebih seru dengan menggunakan magic stick atau tongkat sihir bagi kalian yang penasaran tentang Voodoo push mo atau mungkin yang belum mencoba atau belum download atau penasaran dengan ini game apa sih ya seperti itu baik akan kita ulas juga dan sekalian play level 8, 9, dan 10 nah yang seperti ini adalah magic effect jadi yang namanya tongkat sihir ya tongkat sihir dan dihentakkan di tanah nah seperti ini contohnya mereka akan mental ya atau terlempar jauh dan jika efeknya sudah aktif akan terlempar lebih jauh lagi Kita ambil koin dan ke obstacle selanjutnya Jika kita menabrak kubus itu senjata kita bertambah panjang Jika ada tanda panah merah seperti itu Itu tandanya musuh kita masih ada satu ya Tapi kita lewati saja oke okay. untuk mau percepat Walaupun mereka bergerompol sekali hentak mereka akan masuk ke lava Dan kita ambil kubusnya agar senjata lebih panjang lagi Lalu kita hempaskan mereka Kalau yang kemarin Level 1, 2, dan 3 Itu pertarungannya ada di atas gedung Dan juga menggunakan senjata pendorong yang memiliki bekas ya semakin bertambah level suasananya semakin berbeda dan menegangkan. oke ini musuh tinggal satu si biru kita masukkan ke lava level finish sebelum melanjutkan video jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis You next di level selanjutnya tangannya juga amat menekangkan jadi awalnya kelihatannya sepele tapi sebenarnya game ini sangat bagus dan seru dan bisa kalian coba e, bagi kalian yang mencari game di bawah 100 MP, game offline juga seru, mungkin ini juga bisa menjadi alternatif Yes, sedikit lagi kita akan menuju ke garis finish Kita hampaskan satu persatu Mereka berkumpul tinggal hentakkan saja Dan finish selesai, level 9 finish dan di sini adalah obstacle yang ke-10 atau level 10. Hanya berbentuk seperti persegi delapan ya. Wah, cukup menantang juga. menegangkan jumlah mereka juga bertambah banyak dan ada yang membawa senjata shotgun Oke okay, kita ambil seluruh koinnya level 10 selesai finish